Baik, berikutnya, masih tentang susunan pegas Bagian kedua Ada tiga buah pegas Yang diberi beban 5 kg Di sini nilainya adalah 200 newton per meter Ini 300 newton per meter Lalu yang di bawah ini adalah 1000 newton per meter berapakah pertambahan panjang pegas baik, pertama-tama kita selesaikan dulu yang diberi tanda panah ini menjadi k paralel ingat, k paralel berarti tinggal dijumlahkan 200 ditambah 300 jadi 500 sekali lagi ada dua pegas disusun paralel nanti menjadi pegas pengganti sebesar 500. Selanjutnya, kedua pegas ini digabung secara serial. 1/500 pengganti tadi ditambah 1/1000. Samakan penyebutnya menjadi 1000. 1000/500 2. 1000/1000 1000 1. Maka nilai pengganti totalnya adalah 1000/3 Newton per meter. Kemudian massa 5 kg ini kita jadikan gaya, yaitu m kali g, 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat nilainya menjadi 50 newton. Nah nilai pertambahan panjang total cukup dari F per KT F nya 50 newton dibagi ini 1000 per 3. Nah pecahan bersusun berarti 50 dikali 3 dibagi 1000 berarti dapat dalam meter. 150 bagi 1000 adalah 0,15 meter Atau dengan kata lain, semua pertambahan panjang pegas yang mencapai 15 cm Nah, 15 cm ini dialami susunan pegas ini secara keseluruhan 15 cm, delta L nya Bagaimana kalau kita menghitung satu-satu? Nah, kalau kita menghitung satu-satu, berarti uh, delta L Tadi adalah delta L paralel ditambah delta L seri yang mana detail keseluruhan tadi adalah 15 cm atau bernilai 0,15 meter. Nah, bagaimana kita menghitung bagian-bagian tersebut? Maka kita lakukan dulu perhitungan untuk uh, berapa besar gaya yang ditanggung oleh masing-masing sesuai dengan konstantanya tadi. Nah, jadi ingat pada bagian sebelumnya yang paralel nilainya adalah 500 Tapi setelah digandeng ke semuanya Keduanya menjadi 1000 Tapi yang kita lihat di yang 1000 nya ini Berarti F Dibagi K Seri nya F nya tadi bernilai 50 Newton Berarti 50 Dibagi 1000 Sama dengan 5 per 100 Berapa 5 per 100? 0,05 meter Atau dengan kata lain 5 cm. Sekarang kita cari delta LS F dibagi kebalikan. Ya. Pastinya di sini tadi S. Mana nampang hapus. Nah, pastinya tadi di sini S, di sini P. Nanti kita cari paralel 50 Newton dibagi 500. Konstanta pegas paralelnya tadi adalah 500 setelah digabung. Berarti 5/50 meter sama dengan 0,1 meter atau 10 cm. Kalau kita jumlah, apakah 10 cm ditambah 5 cm menjadi 15? Oh jelas kan sudah sama, sebagaimana yang dihitung pada e, persamaan sebelumnya. Nah di sini kan sudah kelihatan 15. Jadi begitu teman-teman sekalian cara untuk menghitung panjang masing-masing pegas berdasarkan susunannya.